Jadi selama ini, kamu menjahati saya? Saya nggak nyangka kamu bisa menyakiti saya seperti ini. Saya sudah anggap dia seperti sahabat. Tapi ternyata di belakang saya, kalian main hati! Ya ketahuan deh. Hubungan kita sudah nggak berharga lagi. pertemanan kita masih berharga ya? Ya lo kira-kira aja. <laughs>